Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 Bertemu kembali dengan Ustadz Ridho Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi Membandingkan dan mengurutkan pecahan Nah, kalau anak-anak kemarin sudah uh, belajar tentang pecahan Maka hari ini kita coba untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan Nah, anak-anak sebelum kita melakukan pembelajaran Anak-anak harus sudah menyiapkan buku catatan Agar apa agar nanti bisa coret-coret mencoba soal? Nah, itu ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan, anak-anak itu diperlukan tanda-tandanya apa saja? Nah, ada tanda ini. Tanda ini, yang artinya kurang dari atau lebih kecil dari. Ada juga tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini artinya lebih dari atau lebih besar dari. ya <tuh> Kemudian ada tanda seperti ini, artinya sama dengan atau sama besar. Nah, tanda-tanda ini harus anak-anak hafalkan, -anak ya. Karena untuk membandingkan pecahan, itu diperlukan tanda-tanda ini. Baik, kita lanjutkan. <tuh> nah, ini ada soal. Coba anak-anak kerjakan sepertiga titik titik titik dua per tiga ayo diisi tanda yang apa antara kurang dari lebih besar dari atau sama dengan nah bagaimana caranya caranya adalah seperti ini yaitu e, kita membuat garis bilangan dulu ya sudah pernah membuat garis bilangan kan ya anak-anak ya tentu anak-anak masih ingat untuk membuat garis bilangan seperti ini, kita lihat penyebutnya ya. Ini penyebutnya kan tiga. Yang ini penyebut, yang atas pembilangnya penyebutnya tiga. Maka kita harus buat tiga lompatan di sini ya. Ini dari nol, mulai dari nol ya. Satu, dua, tiga. Nah makanya anak-anak harus memberi Anda seperti ini ya. Ini dari nol dulu. Di sini satu atau tiga per tiga. Nah, loncat satu, loncat dua dan 3. Maka di sini nilainya adalah 1/3. Dan di sini adalah nilainya 2/3. Ingat, semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil, maka semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Nah, ini ya diingat ya. Perhatikan. 1/3 per kan di sebelah sini ya nilainya. Kemudian 2/3 per pertanyaannya adalah secepat per 1/3 itu titik 2/3 maka 1/3 nilainya lebih kecil dari 2/3 ya karena 1/3-nya itu di sini di sebelah kiri Nah, ini semakin kiri semakin kecil maka jawabannya adalah 1/3 lebih kecil dari 2/3 nah contoh soal selanjutnya ini anak-anak coba kerjakan 4 per 5 titik, titik 2 per 5 tandanya apa Yo, dicoba apakah tandanya yang diisi kurang dari atau lebih dari atau sama dengan nah kita coba bareng kerjakan ya jadi yang pertama adalah membuat garis bilangan ya lihat penyebutnya ini kalau ada 5 berarti loncat 5 ya yang pen, eh, yang ini 0 kita lanjut 5 1 2 3 4 5 ya ini 1/5 2/5 3/5 4/5 atau 1 ya ini 5/5 ingat semakin ke kanan nilainya semakin besar semakin ke kiri nilainya semakin kecil tanyanya adalah 4/5 Titik-titik 2/5. 4/5 di sini ya, 2/5 di sini. Maka jawabannya adalah 4/5 lebih lebih besar dari 2/5. Nah, seperti ini anak-anak ya, mudah sekali. Nah, selanjutnya kita coba lagi ya. Kalau ini penyebutnya beda di sini penyebutnya dua, di sini penyebutnya tiga. Wah bagaimana caranya ya? Tenang ya. <tuh> Langkah awal adalah membuat garis bilangan. Nah, <tuh> perhatikan anak-anak ya. Jadi garis bilangan ini, ini punyanya 1 per dua. Jadi kita lompat dua kali ya. Ini kita buat titik. Kita dari nol ya. Kita lompat dua <tuh> kali. Satu. Ya, kita kira-kira itu di sini. Kita mulai dari 0, 1, 2, 1/2, kemudian ada 2/2 atau dibaca 1. Kita buat lagi ya. Kalau yang ini punyanya 2/3. Nah, lihat penyebutnya 3, maka kita lompat 3 kali ya. 1 2 3. Nah, seperti ini ya. 0, 1/3, 2/3 dan 3/3 atau 1 tanyanya adalah 1/2 ini titik-titik 2/3. Kalau 1/2 itu di sini, 2/3-nya di sini. Maka jawabannya adalah ingat kalau kesini semakin kecil. 1/2 lebih kecil dari 2/3. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi kalau penyebutnya berbeda, anak-anak bisa membuat dua garis menyilang. Ya, dipahami dulu, diperhatikan dulu ya jika penyebutnya berbeda anak-anak membuat dua garis hilang oke ya benar mengerti nah ini kita punya tabel ya, tabel garis bilangan pecahan ya, jadi ini dari setengah ya, kemudian ada 1 per 3, 2 per 3 dan bilangan percana nah anak-anak nah. ini untuk seletak itu nilainya sama ya. 1 4 itu nilainya sama dengan 2 per 8 kemudian 1 per 3 itu nilainya sama dengan 2 per 6 1 per 2 sama dengan nilainya dengan 2 per 4 3 per 6 dan 4 per 8 ini juga 2 per 3 nilainya seletak sama dengan 4 per 6 dan 3 per 4 sama dengan 6 per 8 Nah, kita coba mengerjakan soal. Nah, ini kalau ada soal seperti ini: 1 per dua, dua per tiga. Nah, ini kan sudah ada garis bilangan kita, nggak usah buat garis bilangan lagi. Ayo, bisa dikerjakan ini ya. Jadi, satu per dua nilainya kan di sini ya, sedangkan 2 per tiga nilainya di sini. Nah, kalau di sini nilainya semakin kecil ya kalau di sini semakin besar maka jawabannya adalah 1 berdua lebih kecil dari 2 per 3 nah seperti itu ya mudah sekali kok selanjutnya adalah 3 per 4 titik-titik 6 per 8 jadi tandanya adalah 3 per 4 nya di sini 6 per 8 nya di sini nah ini kan seletak anak-anak jadi nilainya adalah sama dengan seperti itu ya demikian pembelajaran hari ini uh, mudah sekali anak-anak ya nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustadunstadun pengajarannya baik kita cukupkan sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh